Halo, Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di dapur Nyonya Emet. Kali ini kita akan bikin yang segar seger Ya, kita akan bikin jus sayur kale segar. Nah, supaya jus sayur kalenya segar, kita siapkan juga nanas madu sebagai campuran. Bersihkan dulu semuanya ya, tapi sebelum kita blender, cuci sekali lagi dengan air garam. Tujuannya adalah agar lebih bersih, kumannya hilang, dan debu-debu yang menempel di daun kale bisa lebih luntur. Setelah bersih, masukkan nanas dan juga daun kale ke blender. Kalau ingin lebih halus, potong-potong lebih dulu nanasnya sebelum di blender. Setelah semuanya masuk, tambahkan es batu secukupnya sesuai selera. Kalau Anda ingin jusnya dingin, bisa es batunya agak banyak. Atau kalau tidak suka, tidak pakai es batu pun tidak apa-apa. Setelah itu, Masukkan 300 ml air, atau gunakan saja air mineral 330 ml, agar jus sayur kita ini nantinya segarnya sempurna. Oh iya, berhubung kali ini, Nyonya Emmet membuat jusnya untuk 3 porsi, jadinya kita menuangkan airnya 2 botol. Setelah itu, blender sampai halus.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 Klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Oh ya, sayur kale ini biasanya ditanam secara organik dan dijual di fresh market, total buah, rumah buah, dan sejenisnya. Untuk kali ini, Nyonya Emet menggunakan satu bungkus sayur kale tersebut dan bisa dibuat menjadi tiga gelas. Oke, setelah halus, Sayur kale dan nanas madunya sudah tercampur rata, matikan blender dan jus pun siap dituangkan ke gelas. Sebelum disajikan, tambahkan 1 sendok madu agar lebih enak dan lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan menambahkan gula. Nah, buat yang kurang suka sayur atau daun kale, bisa juga menukarnya dengan caisim. Bisa juga gunakan setengah sendok madu saja jika ingin rasanya lebih fresh. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Silahkan share video ini kalau bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.